Terima kasih bahwa satu Petrus 5 ayat 7 Menyatakan bagi kami sebuah jaminan yang luar biasa Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab dia Tuhan Yesus yang memelihara kamu Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, Bunga di ladang Tuhan bagiasi dengan pendidikan Apalagi kita anak-anak Tuhan Kesayangannya Tuhan pelihara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara Tuhan cukupkan ikan burung, burung di udara Tuhan beri makan tanpa bekerja apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kata Tuhan dengar, saat percaya. Tepuk tangan untuk segala kebaikan tapi... Amin Sama-sama katakan Perhatikan bunga Bagung di ladang Tuhan hiasi Tanpa bekerja Tanpa bekerja Apalagi Kita Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pihara. Tuhan sediakan. Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Percayalah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini kita menang, kita ada, kita hidup, kita masih bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Seberapa banyak yang mengalami mujizat dan pertolongan pembiaran Tuhan. Buka boleh menambahkan tangan buat Tuhan. Bukan boleh mimpi, bilang syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. thank you Lord Jesus kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya jemaat saja katakan di hadapan Tuhan. Saat kau perlu, saat kau minta, oh Tuhan bekerja saat. Menang,